Kalian yang menonton video ini dari daerah mana saja Dan kalian bisa meninggalkan di kolom komentar di bawah video berikut ini Oke baik ya Hari ini kita pengen ngasih tahu Bagaimana cara mengamankan WhatsApp atau WA dari sadapan pinjol Hari ini siapa yang sudah punya pengalaman ketika WhatsAppnya disadap sama pihak aplikasi pinjol Loh bang bagaimana kita bisa mengetahui Ya, bahwasannya aplikasi pinjol telah menyadap handphone kita Mungkin ada yang sudah punya pengalaman Ketika diancam akan dibuatin grup whatsapp Ada nggak yang sudah mengalami masalah seperti itu? Jika ada maka coba cek Apakah aplikasi pinjol yang kalian gunakan itu sudah terdaftar di OJK atau tidak? Dan pertanyaannya apakah benar pernah aplikasi pinjol membuat grup whatsapp? Dan bagaimana cara kerjanya. Oke baik. Untuk di aplikasi-aplikasi pinjol ilegal khususnya. Yang mungkin sudah kalian pakai. Dan kalian memberikan izin otorisasi di handphone kalian. ya Ketika pertama kali melakukan pengajuan pinjaman. Di aplikasi pinjol tersebut. Bahwasannya mereka diperbolehkan. Untuk mengobok-obok semua yang ada di handphone kalian. Jadi pada video kali ini kita akan selesaikan Jadi pada video kali ini kita akan kasih tahu ya Bagaimana cara mengamankan WhatsApp kalian dari sadapan pinjol Ya yang hari ini mungkin sedang diancam Akan dibuatin grup WhatsApp tidak perlu panik Tugas kalian hari ini hanya satu Apabila itu nanti terjadi maka konfirmasi satu persatu kepada orang-orang yang ada di dalam grup WhatsApp tersebut. Kalian tidak perlu merasa malu dan jangan khawatir. Karena orang-orang yang ada di dalam kontak tersebut adalah orang-orang yang pernah kalian kenal. Yang kalian pernah berbicara mereka melalui WA. Kalian tinggal jelaskan saja bahwasannya ini adalah pekerjaan dari aplikasi pinjol ilegal. Ya, Gak perlu panik dan stop merasa malu Kalian jelaskan saja bahwa saat ini pekerjaan dari aplikasi-aplikasi pinjol ilegal Yang hari ini sedang diberantas habis-habisan oleh pemerintah Indonesia Oke baik langsung saja Yang kepo yang pengen tahu bagaimana caranya mengamankan WA dari sadapan pinjol berikut ini Oke okay, baik ya kita langsung saja masuk ke pokok inti permasalahannya Kalian silahkan buka whatsapp kalian Dan akan kita kasih tahu satu persatu bagaimana Cara mengamankan whatsapp kalian dari sadapan aplikasi pinjol ilegal nih pada khususnya Ini dia whatsapp kalian Kalian tinggal buka Oke okay, ini dia Dan disitu kalian bisa melihat titik tiga di sudut sebelah kanan Ya, disitu kalian langsung ketik itu saja, lalu kalian pilih setelan. Oke, kita pilih setelan, dan setelah itu kalian bisa melihat akun ya yang paling atas. Ini dia, dan setelah itu, ya, kalian bisa memilih verifikasi dua langkah. Apakah kalian sudah melakukan hal ini di WhatsApp kalian? Kita pengen tunjukin dulu Langsung saja kita klik verifikasi dua langkahnya Nah di situ ya sudah ini kebetulan punya aku tuh udah terverifikasi dua langkah Ya kan verifikasi dua langkah diaktifkan Anda perlu memasukkan PIN ketika mendaftarkan nomor telepon Anda dengan WhatsApp lagi Jadi nggak bisa sembarangan ya apabila nanti Wow, dari aplikasi pinjol ilegal itu pengen masuk ke WhatsApp kalian Mereka nggak bisa sembarangan Mereka harus dapetin dulu pin yang kalian buat Dan jangan beritahukan kepada siapapun pin rahasia tersebut Nah kita pengen coba nonaktifkan Nanti aku aktifkan kembali ya kan Nah seperti ini Kita pengen aktifkan ya Kalian bisa melihat ya Oke aku pengen ulang Nanti banyak teman-teman yang nggak ngerti ya Nah Oke okay, yang pertama tadi kita pengen ke titik tiganya dulu itu setelah itu kita pergi ke setelan lalu kita pilih akun oke okay, baik lalu kita pilih verifikasi dua langkah ini dia nah disitu kan belum ada kode keamanan kalau yang tadi itu sudah terverifikasi ini aku ulang lagi supaya teman-teman yang belum tahu jadi tahu Kalian tinggal pilih di garis di kolom yang paling bawah itu aktifkan Ya kan kita pengen aktifkan Nah silahkan uh, masukkan 6 digit yang akan menjadi pin kalian Silahkan terserah saja Ya kan misalnya 10 10 10 Oke 6 digit Konfirmasi kembali nomor yang pertama tadi kalian masukin misalnya tadi 10 10 10 Oke sudah nah bisa juga ini kalian menambahkan email ya untuk mendapatkan pemberitahuan tapi aku sih jarang banget menggunakan itu kalian bisa melewati tombol lewati jika Anda tidak menambahkan alamat email dan anda lupa pin Anda tidak akan dapat mendaftarkan ulang nomor telepon Anda dengan WhatsApp jadi pin itu tadi kalian harus ingat. Jangan yang terlalu ribet-ribet ya. Bisa tanggal lahir kalian atau tanggal lahir orang-orang yang kalian sayangi. Yang yang gampang-gampang kalian ingat lah ya kan. Kalian klik Oke. Okay. Nah sudah aman. Di situ verifikasi dua langkah sudah diaktifkan. Oke okay? itulah tadi cara mudah untuk mengamankan. WhatsApp kalian dari sadapan aplikasi-aplikasi pinjol atau oknum-oknum tertentu yang mungkin hari ini sedang menyadap WhatsApp kalian. Oke, itu sudah selesai, ya? Kan kita pengen nunjukin dulu keamanannya. Nah, disitu bisa kita lihat, ya? Kan chat dan panggilan Anda bersifat privat. Oke, terus dia privasi. Nah, kita pengen nunjukin lagi. Uh, disitu kunci sidik jari itu juga perlu ya kan di yang paling bawah kalian bisa tinggal aktifkan saja itu untuk uh, lebih amannya ya menurut aku secara pribadi Oke okay, baik jadi udah cukup jelas caranya cukup gampang dan semua orang bisa melakukan hal tersebut supaya nanti aman-aman ya supaya kita nggak bertanya-tanya Apakah uh, aplikasi pinjol ini meretas